Dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan kembali semula di dalam Agent Ali Reaction Season 2 Episod yang ketujuh. Kita okay, bermasa jom Apa lagi kau nak? Oh, ada orang manta santi. Hmm. Apa tu pen? kau keluar. Uh. Ya Yeah, is Jangan harap. Uh. Awal lagi. Okey, okey, okey. Kita tengok dia memang power betul. Oh, o oh, kena tempat injer dia. Ya. Yeah. Padu, padu. Kalau la Rizwan tak injer, dia dah boleh okay. ni dah. Lawan dah. Tinggal kan baru cider. Ye. Ya, aku pun bosan juga. Entah bila nak dapat pergi misi balik. Yalah guys, kan, dia kan dia apa rehat kan uh, bed <laughs> kena bed. Ish, apa hal ni? Ya ini? pasal benda ni pun tak dia itu, tak sedar eh. lagi. Kuasa dikena hack. So gerak-gerik dia siasat di apa? Diperhatikalah. Tak boleh buat apalah kan? Eh, hey. huh. hey, Alicia. Alisha. Sejak bila kau lalu sini? Tak ada nampak apa sebelum ni? Oh, oh dia apa? Follow. Pagi. Oh semua orang tengok dia weh. Perhatikan dia. Takut-takut kan. Setiap hari ada perjumpaan ni. Nah, stem kamu. Alisha? Sekarang buka muka surat 50. Cikgu, saya nak ke Oh dia follow juga kan. Padahal, padahal Ali Ehi, tak boleh pun join. Ehi. Tapi dia tak tahu kenapa. Ye huh? orang ni apa? Hmm, something Oh no. drain pipe dispose water dia nak dengar ke? Oh, Okey. Cubot, kita kena selasat apa kes ni? Apa kes ni? Dia orang cakap pasal apa? Aku pun tak tahu. Pasal ada orang nak curi iris ke? Alah, oh, tak boleh tu. Kena pula. Oh, Porir nak curi stem ni ke? Oh, ah, dalam kacitu. tu. Ha? Eh, apa ni? Mana cic? Ya. Dapat dah, dapat dah. Wah! Kedis juga. Aduh! Sakitnya! Kau punya pasal lah ni! Kan aku dah cakap kena... Dapat! Uh, bagus, Tomot! Dia masuk juga aku tengok! Masuk secara haram! Sebab, aku dengar general nak jumpa dengan semua mentor. Ooh. Macam mana benda penting. yang mengenai dengan kau. Mungkin ada kaitan dengan Iris. Ha? Huh? Kau tak nak tahu ke apa benda penting tu? Allahuakbar. Dia pula berhasut pula. Halita. Alah nak tahu je. Asarkan intel dari ejen Rizwan dia telah melarikan diri ke arah utara Cyberaya. Jalankan carian parameter sekitar kawasan tersebut. Siapalah Lama yang lepaskan eh? Senang betul nak masuk. Kalau ilmu. apa bis matanya? Saya ini. general. Kerana gagal menghalang dia Takkan kita nak biarkan je dia terlepas Ya Ali kalau macam ni lah dia, dia suka dia buat benda-benda yang diorang nanti. Yang tak sepatutnya dia buat Eh Sebab tu kau kawan-kawan dia buat join Kalau dapat selesai kami sini Boleh lah aku minta nak masuk akademi balik Teruk kita kena nanti ya, Dia Ali ha? ni masuk nanti ke perangkap Aku boleh pergi sendiri Apa musuh dia kan pun. Dia sendiri yang pergi ha? ke perangkap Kan sekarang musuh nak tahu lebih lanjut pasal Iris kan Siap dah dapat dah data apa semua kan Alis! Eh datang juga ah, Mun. Awak okey ke? Datang juga eh, geng-geng Korang ikut aku Itulah Rasa tak patut pula biar kau pergi seorang. sorang, -sorang. Hmm. Kami akan tolong awak untuk masuk semula akademi Aku teringin nak tengok override mode je Alright dah sampai atas Woo! Nampak luas oh, so, Lepas tu berhasil. Dia orang dekat ribut Sekejap Rizuan seorang Mana oh, yang lain Mana Ketua-ketua lain Okay Azuliu Oh ni yang dress punya Eh okay, Doss punya Okay Kau lambat Kenapa dia orang tak lawan kau kata tempat ni selamat. Apa mereka semua buat dekat sini? Dia menyamar je ke? Nak jumpa dia. Okey, jom, jom. Apa kau buat? Aku ingat kita dah bersetuju. Oh. Rizwide, Oriwide. Risau aku. Oh, dah plain pulak Ni siapa pulak ni? Wow! Resort! Oh my god! Kena dah! Mati ke? Ya? Kenapa nak balas dendam dekat mentor dia lagi ke? Ya? Oh my god! So aku biasa suspicious tu masih betul lah! Rizun Apa semua ni Okey Hah Wih boleh tahan tu oh? Tapi itulah 2 lawan 1 eh ke okay. tak cus tak faham lagi jap aku dah agak dah tapi rizol macam hesitate dia macam ada reason mungkin kena fight tu rizol kena belot groupy James semua Oh my god over over right Oh my god over over right is baby uh. Kau tengok, tengok outro, kau tengok outro. Outro bunyi kilat-kilat wei. -kilat tak ada outro yang happy-happy dah. Ah kau trigger lagi buat kali keduanya kita dah mengaktivate kan. Override mod yang mana iris yang kontrol Ali lagi sekali. Disebabkan first kali ada benda convoluted kat sini. Aku pun dah pening. Okay. Ingatkan dulu Rizwan memang betul-betul baik dah. Tapi rupanya dia macam ada something. Sebab tadi tengok dia punya expression. Muka dia macam. Dia ada hesitation. So ada sebab dia ni. Mesti ada sebab. Tapi kenapa dengan DOS? yang memang pelik lah. Tapi tak apa. Itulah dia episod tujuh. Gempak episod ni. Alright. Gempak memang gempak. Dekat apa? Dekat bangunan tu. Dekat atas. Sekali dia berlawan apa semua. Dan. Nampaknya. Aku punya rasa. Pasal Angel Rizwan tu. Adalah betul sikit kot. <laughs> okay tak Takpelah. Nanti kita akan tahu dia episod akan datang. Kalau korang suka dengan video ni. Macam biasa korang like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa. Di video akan datang. Di episod akan datang. Assalamualaikum dan. Bye bye. Kau tengok dia tukar outro lagi. Kau tengok.